Jadi, tonton ini adalah king cobra yang kemarin saya dapat di uh, perkebunan, ya. Oke, lihat. Ini ukurannya sudah besar, tonton, teman Sudah dewasa dan panjangnya sekitar 4 meter ini ada. Oke. Beda, teman-teman. Berat banget. Oke. Oke Ini adalah uh, Ular king cobra Atau yang nama ilbanya adalah Opeopagusana Ular ini adalah Ular mematikan uh, Nomor satu terbesar di dunia Teman-teman Dan Ular ini memiliki bisa yaitu eh neurotoksin, hemotoksin serta sitotoksin nonton. Oke. Eh. Oke, dari ini enggak mau diam, Tonton. Oi. Ini deh, deh. Jalan Oke, okay. as, yuk, patemi, saya ini. I'm awake okay. I've got the sunlight in my face And space Beside me in my bed okay. I got the sunlight They're cold, they're cold, I'm, I'm okay. upset Cause every day's the same So